Lucunya, seekor kucing indukan lagi menyusui anaknya sedang tidur. Kucing hitam, si Black, si Black si hitam. Inilah, pusmeong indukan kucing ini mempunyai anak 5 tapi sayangnya yang satu sudah mati jadi tinggal empat ada yang warnanya telon telon itu warnanya ada tiga macam dalam satu hmm, satu ekor kucing punya tiga macam warna jangan lupa like komen dan subscribe nya dukung terus channel ini supaya berkembang meliput uh, untuk meliput keadaan atau bikin konten tentang kucing meong dekat